Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pelangi Info Pada 24 Februari 2022, Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan adanya ledakan di sejumlah kota besar di Ukraina. Serangan di sejumlah kota besar di Ukraina tersebut dilakukan usai. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidatonya mengenai pendeklarasian operasi militer khusus di Ukraina. Dalam pidatonya pada saat serangan dimulai, Putin menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa aman dengan mendekatnya Ukraina ke NATO, yang notabene merupakan rival pertahanan Moskow. Bahkan, ia menyebutkan ini sebagai ancaman besar bagi negaranya apalagi pasca pencaplokan krimah di 2014. Ia juga menuduh bahwa kepemimpinan di Ukraina setelah protes Huromaidan 2014 yang menumbangkan rezim presiden Yan justru Juga ikut membawa ancaman bagi masyarakat berbahasa Rusia yang tinggal di wilayah Krimah dan Donbas. Beberapa saat usai pidato tayang, suara ledakan terdengar di Kramators, Ukraina. Usai serangan tersebut setidaknya terdapat 137 warga Ukraina yang tewas dan 316 orang mengalami luka Bagi pemerintah Rusia perluasan keanggotaan NATO sejak berakhirnya perang dingin selalu dianggap ancaman bagi keamanan negaranya. Anggota NATO, yang termasuk negara-negara bekas Uni Soviet seperti Estonia dan Latvia, bernaung di bawah perlindungan artikel 5, yaitu jaminan bahwa serangan bagi satu anggota NATO adalah serangan terhadap semua. Oleh karenanya muncul narasi bahwa bila Ukraina juga bergabung dengan NATO, Rusia akan semakin terancam. Dalam permintaan tertulisnya pada bulan Desember 2021, Rusia meminta agar kondisi keamanan di Eropa dikembalikan seperti sebelum 1997, yaitu sebelum adanya perluasan keanggotaan NATO secara masif. Rusia bahkan meminta agar pasukan serta infrastruktur militer NATO di negara-negara yang bergabung sesudah 1997 ditarik mundur. Tentu NATO menolak permintaan Rusia tersebut, karena penarikan mundur pasukan dan persenjataan dari kawasan Eropa Timur. Seperti dari Estonia, Latvia, dan Lithuania, Berarti pelanggaran terhadap komitmen NATO pada anggotanya Rusia tidak bisa merasa aman berkembang dan eksis akibat ancaman konstan dari Ukraina hari ini NATO mengancam masa depan bersejarah kita sebagai sebuah bangsa Ujarnya dalam pidato berbahasa Rusia sebagaimana diterjemahkan BBC Solusi konflik Ukraina adalah negeri itu harus menghapus pengaruh nasi atau praktik fasisme Dendakan represif dan demiliterisasi. Sebut Putin yang ingin memberi gambaran penindasan pemerintah Ukraina terhadap masyarakat berbahasa Rusia Putin mengatakan salah satu alasannya menyerang Ukraina adalah para pemimpin kelompok separatis di Ukraina Timur meminta bantuan Rusia Sikap Vladimir Putin dibalik serangan Rusia atas Ukraina sehubungan dengan itu Saya membuat keputusan untuk mengadakan operasi militer khusus Tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran pelecehan dan genosida dari racing Kiev selama 8 tahun Kata Putin sebagaimana dilansir TSS dan untuk tujuan ini kami akan berusaha untuk mendemiliterisasi Ukraina dan mengadili mereka yang melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap orang-orang damai termasuk pegawai negara Rusia sambung Putin Putin menambahkan bahwa keadilan dan kebenaran ada di pihak Rusia Dalam pidato khususnya di televisi, Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menegaskan bahwa operasi khusus yang sedang berlangsung dilakukan untuk menghentikan pembersihan etnis di Donbass. Ukraina Timur, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan bahwa tujuan invasi ini adalah pergantian rezim pemerintahan Ukraina, serta demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Bahkan, dalam pidato terakhirnya, Putin masih mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu kesatuan bangsa dan orang-orang Ukraina hanya tercuci otaknya. Pidato ini mengulangi narasi lama sejak 2008 dari pemerintah Rusia mengenai penyatuan bangsa Rusia dan Ukraina.